itu itu, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh wow wow <tuh> <tuh> <tuh> leples leslar beberapa waktu lalu abah El ganteng banget pakai jas, apalagi ia tambah pinter dan menggemaskan udah pinter ngangkat telpon sebagaimana yang disuruh papanya. Gimana? Tuh lihat keseruannya? Angkat halo. telpon, angkat telpon, telpon, telpon, telpon, telpon. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo, eh, ya, manjat, manjat. halo, halo, ya halo, pakai halo, halo, halo, halo, halo, halo, salah nomornya salah ya tadi ya oh.